langsung panggil orangnya ya. Oke okay, bro, gimana kabarnya bro? Waduh, bro Chris ya. Welcome ya Om Welcome. di HMI Kelapa Gading. Betul. Oke, okay, tolong sebutkan alamat beserta hmm. nomor telepon Ntb. Uh, Halo guys, perkenalkan nama saya Christian. Saya di sini selaku sales marketingnya Hyundai HMI Kelapa Gading uh, okay. yang beralamat di Ruko Kopal. Nah untuk gampangnya uh, HMI Kelapa Gading ini ada di seberang Lotemat Kelapa Gading guys. Okay. Ya. Nomor teleponnya bro? Oke, okay, nomor telepon saya di 0838 triple 7 9 77 88 Terus sambung via WhatsApp ya? Terus sambung bro. Via oh ya, WhatsApp. Dua puluh empat jam ya? Free dua puluh konsultasi dua puluh empat jam. Free konsultasi dua puluh empat jam. Nah bro, lagi banyak <tuh> promo nih bro? Banyak banget sih. Hyundai nggak pernah kehabisan promo. Oh bang ya, bang uh... apalagi khususnya di HMI. Oke. Okay. Betul. Uh, kita yang paling rame nih, Hyundai mobil apa nih sekarang nih? Ya nggak usah dikasih tahu juga orang-orang udah pada tahu sih. Iya. Hyundai kereta. Hyundai kereta ya. ya. Nah tuh teman-teman Hyundai kereta kita akan bahas pertama nih ya. Ya. Kita mulai dari Hyundai kereta. Ada berapa tipe dia, bang? Uh, oh. Untuk Hyundai kereta sebenarnya ada empat tipe. Empat ya. untuk tipe yang paling laku itu di tipe tertinggi okay. dan tipe tren. Oke. Okay. Bang Oke. Okay. Gitu. Coba satu satu kita OTR-nya, ya, untuk tipe Hyundai Creta, tipe Prime ini, dia OTR-nya empat ratus juta tiga ratus empat ratus delapan juta. dan untuk tipe tren-nya, dia diangkat tiga ratus juta lima Oke, okay. nah, promonya nih, diskonnya ada, diskon pasti ada. Oke, okay. saya berani jamin, diskon di HMI Kelapa Gading terbesar, berani jamin, berani jamin. kalau ada compare boleh datang aja kontaknya langsung ke nomor yang tadi uh, uh, nomornya ada di atas ya yoi. di atas apa di bawah nih bang Ded di atas tuh <laughs> sudah kebanyakan di bawah biasanya kan di bawah oh. oh, okay. itu kalau di bawah kalau malam <laughs> oke okay, oke okay. uh, nah teman-teman Bro Chris ini ngejajiin buat kita nih kalau ada komper yang lebih murah Bro Chris berani ya berani dong berani komperin lagi berani. berikan yang terbaik lagi berani. tentunya ya pokoknya kita berani berdarah-darah Berani berdarah-darah, tuh wah. Ini yang saya senengin nih: marketing yang benar-benar profesional, kedua dan lebih agresif. Betul, uh. terus, nah, apalagi terus nggak Cuman diskon di sini yang besar. Oke, okay. after nya after kita sales. jaga, itu Betul. nomor satu. Eh, itu Karena ya. kan diskon naik. Kalau beli hmm. mobil nggak cuma diskon. Benar. Setelah put, setelah beli mobilnya pun kan kita harus jaga customer. Betul. Yang, gitu. Ya yang pertama sih Bali Permani. Uh, kedua benefitnya. Betul. Ketiga terus apalagi uh, after salesnya. Betul. Kuna jualnya dan juga layanan spare part betul, betul. Dan itu dijamin ya bro ya untuk beli mobil di sini cuma lagi bro. Uh, be untuk benefit di HMI ya. Okay. Khususnya beli di HMI kenapa kalian harus beli di HMI? Terutama okay. HMI Kelapa Gading itu. Kita tuh bengkelnya tersebar di seluruh Indonesia pertama. Hmm. Terus bengkel sudah authorized sejak sudah tahun autorize. 2000. Oh. Jadi bukan kaleng-kaleng lagi nih Bang, Det. Dari tahun 2000? Betul. Oh. Jadi bukan kaleng-kaleng lagi sampai sekarang. Udah 23 betul. tahun deh. Gini Dan betul. showroom kita ini HMI, mantan ATPM. Oh. Nah, nah. Jadi kualitasnya bro-bro gak usah takut lah. Benar. After sales kita semua kita jamin lah. Betul. Gitu. betul. Gak cuman diskon yang besar. Betul. Oke. Okay terus kalau membeli kalau kalian beli di PT HMI kita bisa bantu proses uh, es, bisa proses es, STNK di seluruh Indonesia nasional? nasional bisa ngelayanin bro? bisa oh, ya, ya. bisa kita bantu bisa beli di sini oh. STNK nya mau di Kalimantan atau di Papua kita bisa oh ini yakin nih? yakin bro oh. kalau nggak yakin langsung aja kontak nah, saya yang bro jadi melayani area Nusantara? betul waduh worth it banget deh gitu. oke okay, selanjutnya lanjutin lagi ya udah sih itu aja kalau benefit di PT HMI nya uh -uh. garansi juga pasti ada ya garansi ada dong garansi okay. benefit uh, benefit dari beli mobil Hyundai itu cuma Hyundai yang bernikasi Uh, garansi mesin 4 tahun atau okay. 100.000 km. Okay. Terus garansi ke kelistrikan 2 tahun. Oke. Okay. Terus free spare part 4 tahun. Free spare part Betul. 4 tahun. Uwe. Free jasa servis 5 tahun, free 4 tahun. Wah, gila. Banyak kan banget. Luar biasa. Cari di mana lagi? Dan juga gua dengar <laughs> ada garansi purna jual. Ah, itu ada. Itu namanya Uh, Resale Value Guarantee Oh, Resale Value Guarantee ah, hmm. okay. Itu, dengan, tapi dengan syarat dan ketentuannya. ya okay. uh, Program Hyundai itu banyak Jadi, nggak cuma mobil yang digaransi hmm. Jadi, selama si customer pakai Hyundai Finance Oke okay. Itu diberikan asuransi jiwa Asuransi jiwa juga Betul oh, Per orangnya dapat 100 juta Oh, ah, luar Terus ga, Dia juga punya program Jika terjadi kecelakaan Unitnya diganti baru Unitnya gitu. diganti baru? Uh. Nah, seandainya nih buat nah. teman-teman, makanya cuma di Hyundai kan? Iya, coba merek lain, produk lain belum tentu ya. Betul, oh. Oh, gitu. luar biasa. Oke, kita langsung ke nah, promo. Kita langsung bahas aja kali program kredit ya. Boleh ah, program kredit untuk Hyundai kereta sendiri. ya hmm. ada beberapa macam nih. Mau untuk kreditnya TDP okay. minim, oke okay. terus ada bunga 0% bunga nol persen, benar bunga rendah okay. pun ada, tenor panjang pun ada, tenor panjang Tuh. juga ada sampai berapa tahun? Tenornya sampai enam tahun, sampai enam tahun. Hmm, untuk TDP minim cukup 20 juta bisa bawa pulang. 20 juta? Bawa pulang. Untuk Hyundai kereta kereta ini. Iya di mana lagi dengan mobil sekeren ini cukup Yow. 20 juta aja guys, tapi masih bisa nego lagi. Ah uh, bisa lah kontak ya. aja kontek. Bisa kontak. Tipe prime ini berapa bro? Angsurannya bro? Angsurannya dia di angka sembilan jutaan. Sembilan jutaan. Betul. Selama? Selama lima tahun 5 aja. Lima tahun. Betul. Dengan dp 20 Dan, asuransi... oh. Dan itu pun sudah melingkupi asuransi. Udah asuransi all risk. All risk. Cool. tanggung semua. Oh, iya. Full. Tidak cuma tdp minim banget okay. Ada juga angsurannya. Angsuran ringan. Oke. Okay, nah, nah itu tuh. Angsuran ringannya itu dia dimulai ini yang paling rendah ya. empat juta tiga ratus tiga puluh enam tiga ratus selama tiga tahun. Coba diulangin. 4.336.300. 4 juta. Catat hapusan. Iya. 3 tahun loh. Sampai 3 tahun. Kalau mau tahu TDP-nya enggak? Nah, konten. konten. Nomor yang tadi. Tentunya diberikan harga yang terbaik Betul. ya. Betul. Apalagi DP 0% ada? Bunga 0% ada? Oh iya, bunga bisa. Itu selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Oh, okay. Oke, jadi kita nyicil. Heeh. Uh -uh. No. Red, ngebunga? Betul Oke. Okay. Seharga cash lah Seharga cash Betul Terus udah dapat nih? asuransi all Risk lagi Asuransi all betul. selama setahun ya? Setahun dong Karena udah terbukti Udah terbukti Seperti Hyundai Stargazer kan dia car of the year 2022 betul. Betul, betul, gitu. betul, betul betul Terus si Hyundai kereta sendiri di tahun kemarin kan mimpin kelas semen Penjualan terbanyak di kelasnya SUV Penjualan komplek. terbanyak SUV betul. kompleks di Indonesia? Benar Perjalanan untuk kereta Benar Padahal lo baru launching di Obama ya? Betul Worth nah. dan juga mari sama layani yang namanya trade untuk tambah ya. Betul, bisa dong, all type, bisa all bisa. merek bisa apa aja nih ya? Ya, bisa. kita uh, saya jamin, saya bisa kasih harga tertinggi, harga tertinggi untuk, untuk mobil secondnya, untuk secondnya. Betul, oh ede. ada garansi dari brokis nih. Buat teman-teman yang mau trade-in, nah tanda putih ya, harganya diberikan paling tertinggi. Betul banget. Oke. Terus kalau Luang yang biasa. penasaran untuk test drive pun, kita bisa bawain ke rumah, Bang, lihat. Untuk test drive siap ah. ya. Direct ke, ke, ke kantor, mau ke, ke rumah, ke rumah mau ke sini ketemu. pun kita welcome. Oke. Okay. Mau nah, hari libur pun kita welcome. Siap ya. Siap, layanin okay. kalian. Ya. Teman-teman tinggal atur schedule untuk ketenuan sama brokis luar biasa pokoknya nih Bro Chris nih antusias dan energi <tentu> <tentu> harus dong Bang De tentunya juga profesional dan bisa dipercaya ya. pokoknya untuk Hyundai gak usah kemana-mana ke Bro Chris, saya merekomendasikan buat temen-temen nih Oke. Okay. thank you Bang De ada lagi? Uh, udah sih untuk Hyundai naik kereta oke okay, nah. kita selanjutnya ke Spargeaser, Spargeaser. oke okay. okay, kita akan membahas Mobil low MPV yang tentunya sangat legendaris ya. dari segi perautomotifan ya. Betul. Karena ini baru baru lahir, tapi sudah menyandang gelar Car of the Year. Car of the Year Atoh, tahun 2022 ya Om. Tahun 2022, oh. padahal malu nih belum lama ya. betul loh. Ini mobil benar-benar. Kenapa <laughs> bisa dibilang Car of the Year bang? ya, Itu Bro. Uh, dari segi fitur ya. Om okay. lihat di kelasnya ya. Okay. Dia paling fiturnya paling oke sih ya, Om. Tenaga mesin, oh, luas kabin, okay. terus kan uh, dengan harga segini yang ada kapten mungkin cuma dia. Benar-benar dong, Bang Betul. Luar ya. MPV harganya benar-benar merekomendasi, betul. Dua ratus jutaan luar biasa betul, betul. dari aktif style. Prime. Aktif, sorry, empat ya. Aktif, Trend, Style, dan Prime. Dan Prime. Betul. Paling tertinggi Prime. Betul. Teman-teman oh, penasaran, tipe-tipenya apa aja? Terus sama harga on road Bro Chris? Betul, boleh. Tolong disebutkan Bro Chris. Boleh. Si Stargazer ini, Car of the Year ini, dia okay. ada empat tipe. Ya. Nah, tipe paling standarnya itu jatuh di Aktif. Dia aktif, uh -huh. okay. aktifnya itu dia mulai dari OTR dua ratus juta dua Oke, itu untuk yang manual dua ratus empat Iya dong, uh -huh. aja. Asal, Bang Dev, itu belum cashback ya? Belum cashback, belum diskon. Itu dia yang manual ya, Bang uh -huh. Dev. Oke, okay. aktif pun, uh, tipe paling standarnya. Stargazer ini kita disediain juga yang matic. Oh iya. Ya, yang metik itu dia 260 juta. 260 ratus juta. Belum cashback juga ya? Belum cashback. Pokoknya okay. harga yang saya sebutin belum cashback. Tadi udah dibilang kita siap berdarah darah. Betul, betul. betul. Buat okay. kalian guys khusus. Nah lanjut ya untuk tipe selanjutnya itu trend. Trend. Trend, trend manual itu dia dua enam tujuh lima bang Let. Dua ya? Betul. Terus tipe trend yang metik itu dia di dua delapan puluh dua ratus, oke. terus tipe tengahnya ini tipe style, tipe iya. style ini di tiga ratus juta delapan ratus delapan oke. dan tipe tertinggi ini 311.800 dia adanya matik doang ya? matik doang. dari tipe style ke premium cuma ada matik, matik bang, doang. Deh. ada opsionalnya juga, bang deh. Iya? misalnya nih si customer nih, kalian pak uh, mau upgrade ke seat cukup nambah satu juta aja. misalkan Gue beli. Bang Dett nih mau nih mobil style tipe style Oke. Okay. Uh Heeh, dari harga OTR yang tadi. Oh. Bang Ded mau upgrade nih. Iya. Yeah. Kakapensi tinggal nambah satu juta aja kok. Oh Baru -baru. itu ori tuh apa Orion tuh Ori dong dan Hyundai nya langsung ada opsional juga tuh ton okay. Tutan. ya jadi atasnya hitam bang deh oh, iya. Dia ada penambahan satu setengah juta satu setengah juta tuh. untuk atas doang kap mesin hmm. boleh nggak boleh jangan apa untuk Kampusin juga, juga. kap mesin kap mesin nggak atasnya aja atasnya aja atas. ya oke okay. satu setengah juta betul satu setengah juta nego lagi bisa nggak, nggak uh, gampang lah gampang tuh pokoknya dikasih <laughs> harga best price buat opsi-opsi tertentu deh ya. Ya penontonnya Bang Det kita buat kasih spesial lah. Nah, itu nah. dia. Pokoknya buat penonton kita nih, ya. kalau memberikan terbaik ya, Bro ya. Pasti dong Bang Det. Okay. Bukan buat penonton Bang Det aja, buat Siap. seluruh Indonesia. Pulau Nusantara. Nah, baik mau cash, Credit. kredit? Kredit tukar tambah sekalipun atau mau cash bertahap yang tadi dibilang cash boleh terus ada lagi okay. pembayaran lima puluh lima puluh lima puluh tuh oh, bertahap juga gitu Aduh, jadi bayar hanya dua kali bayar dua kali ah di awal total DP pelunasannya nanti di bulan ke 11 di bulan ke 11 tuh coba bro secara rinci secara komplit jelasin bro kayaknya ya. ini menarik nih bro iya makanya Uh, jadi di awal misalnya kan harga otr nya 311 oke okay. uh, uh, jadi tdp nya itu 50% Bang De. tdp nya 50% uh, sisanya okay. 50% nya di bulan ke 11 10, iya, iya buat para pengusaha duit uh, bisa diputar dulu iya Programnya apa lagi? T kayak tadi sih tdp minim cuman TDP ini minim. lebih murah lagi nih kayak beli motor nih tdp 10 juta bawa pulang guys yakin 10 juta bro? 10 juta bawa pulang Stargazer, ya. tipenya, tipe style tipe frame dong, tipe frame? tertinggi, tertinggi, tak asyik ini gak gimmick nih? enggak dong, dateng aja, buktiin angsuran berapa bro? angsurannya dia di sekitar uh, 7 jutaan 7 jutaan, hmm. berapa tahun bro, tenornya, bro? 5 tahun 5 tahun 7 jutaan? betul bisa 7 tahun bro? 7 tahun bisa bisa, 8 tahun bisa bro? Uh, 8 tahun enggak enggak bisa, berarti hmm. maksimal 7 tahun hmm. oke, okay. untuk yang tadi disebutkan rekomendasi ya dengan DP 10 jutaan kurang 7 jutaan iya makanya daripada mau beli mobil second ke tahun beli ini Iy. udah mau sepusing lagi servis di, dikasih free bener terpat kasih free oli dikasih free banyak banget apalagi ya. bang apalagi yang mau dicari di merek lain selain DP murah Programnya apa lagi nih? Ah, dia juga ada angsuran murah kayak kereta yang tadi. Angsuran ah, murah. Oke. Okay. Kalau dia lebih murah lagi. Menarik tuh. Tiga juta tiga ratus Iya. Angsurannya tuh? Iya, cuman 36 kali. Cuma tiga kali. Bang. 3 tahun. Tiga tahun bang. DP-nya gede gak sih? DP-nya. Beran. Berani memberikan harga yang jauh lebih murah. Datang aja. Datang. Kita aja. mau cash, kredit, semua kita layanin dengan penuh hati lah oke okay, bro izin bocoran bro kalau DP DPS eh, tadi angsuran segitu bro ketemu angsurannya berapa bro ada 100 jutaan 200 jutaan uh, atau 7, kurang, lebih segitulah, bang. kurang lebih segitu lah uh kurang lebih segitu tapi dengan catatan di tempat lain udah banyak yang lebih murah uh -huh. NT kasih lagi lebih murah lagi Betul. tuh teman-teman ya nggak usah khawatir gak walaupun kawaf. yang tadi disebutkan programnya angsuran murah uh -huh. di sini bisa memberikan komparasi uh -huh. yang lebih murah dibanding yang lain tentunya uh -huh oke okay, bro, ada lagi bro? Eh uh, kayak tadi sih, sama bang Deet program hyundai nya, benefit beli di hyundai apa, okay. sama semua sih sama semua ya, uh, oke okay. dan juga uh, bisa finance, finance apa aja bisa? apa aja bisa, okay. kita terima semua lah terima semua ya? Uh, kkb semua kita layani. kkb juga dilayanin? kita layani. wih, Tahu saya bro, kkb, kita KKB itu... kita pilih gak pilih-pilih bang Deet kkb itu paling murah uh, loh bro ya kita sepenuh hati Uh luar uh, biasa pokoknya yang niat beli mobil yon kontak aja ke saya. Oke. Okay. Nah, tuh teman-teman ya, rekomendasi banget ya untuk kelas low NPV mobil ginian patut dipertimbangkan buat teman-teman. Car Apana? of the year nih guys, saya golod. Saya golod. Car of the year. Maknanya dari car of the year itu ini sudah melalui rekor. Karena nah, Datang baru loh. Datang baru. Betul. Oke, okay, kamu ya, mau sampein, Bro. Kira-kira Bro ada yang mau disampaikan bro, untuk program-program uh, program lain. Sih. Nah, tuh teman-teman ya, promo-promonya yang tadi dibahas cukup menarik. Tapi teman-teman ada yang kurang jelas atau minta dimurahin lagi, ya. bisa langsung japri Bro Chris ya? Boleh, silakan. Oke. Okay. Anytime. Anytime, setiap waktu, kapan saja, siap, siap melayani kalian. Oke, okay. saya dari Deros Auto, eh, bro saya Chris, Chris dari HRP, HRP Gading undur diri, pamit thank you guys thank you, sampai ketemu lagi ya di video-video selanjutnya